kita coba di sini lumayan ini kayaknya ini spotnya nih kita coba mancing pinggiran dulu ini deket deket habis lebaran bosan makan daging pengen makan ikan nah, jadi kita mancing di pinggiran aja nih nggak jauh-jauh ini keramba kerambah mirip warga itu kita izin mancing di sekitarnya Insyaallah kalau rezeki kita bisa strike disini sederhana aja rekan-rekan Lampungnya aja pakai bekas sendal itu ya ditarik Iya enggak kenar rekan-rekan kita coba lagi semoga kali ini nyangkut di mulut ikannya Dikit. Ya, iya, iya, nggak kenal lagi rekan-rekan. Ya Allah, susah amat ya ngakalin ikan itu. Pan yang mulai disenggol-senggol lagi itu obat Oke, kali ini kita lebih sabar. Ya. lagi sobat mancing umpan kita disambar tapi Duh, iya gak kena lagi sobat mancing akirlah ilah doh susah ah, matikan itu sobat mancing kita coba lagi sobat mancing jangan putus asa ayo kita coba lagi kalau-kalau sekarang dia mau nyamber dan apa sih ini sobat mancing bikin penasaran kundul-kundul terus umpannya Om ombak mancing coba kita tunggu sabar lagi sampai dia pertemuan iya kena akhirnya sobat mancing lele -le, rupanya sobat mancing yang dari tadi kerjain kita ini sobat mancing strike satu poin sobat mancing oke kita lanjut lagi sobat mancing cenggol lagi cuma nggak nyangkut itu kenapa ini ya bisa lele nggak begitu makannya sobat karena kenapa ini makannya seperti itu Iya lele ternyata sobat mancing Tag lagi poin duluan, tempat mancing daily lagi. Ternyata itu oke, okay. kita lempar lagi. Seperti mancing, semoga poin ketiga bisa landing. Alhamdulillah sobat mancing landing nilainya landing sobat mancing ada nila liar juga, juga di sini sobat mancing Alhamdulillah sobat mancing strike poin ketiga sobat mancing Alhamdulillah kita pindah sobat mancing dulu sobat mancing cari spot yang lain. Nah, udah dapat gede-gede nih kawan kita nih sobat mancing. Nah, tuh. Nah, sport nih. Sport baru. Dapat belum, Kang Mas? Wah, oh, ini Kang Mas. Mas. Masuk masuk YouTube dulu. Spot baru, sobat mancing, coba buatkan Bagus gak? Let's go. Oke, kita coba sobat mancing di spot yang baru ini. Kalau-kalau ada rezekinya di sini, sobat mancing. Up. Coba sobat mancing. Sepertinya ditarik, sobat mancing. Wah, seru tarikannya sobat mancing. Iya. Yeah wah dulu sobat mancing apa ikan apa ini sobat mancing ya yeah. iya yeah. strike sobat mancing lele nya poin okay. ketiga landing sobat mancing yeah.